Oke okay, para sobat semua, saya akan mereview knalpot, knalpot standar kita jadikan knalpot racing. Saya menggunakan belakangnya menggunakan merek HKS. Jadi seperti ini sobat semua. Untuk gentongan tengahnya kita lepas, kita jadiin satu. Bisa dilihat sobat semua. Ya, untuk gentongan yang besar ini kita lepasin aja. Kita cek gimana hasilnya. Nah. ya wis. Oke jangan lupa para sobat semua like dan subscribe dan bang saya ikuti selalu video-video saya.